Ya, pada video ini kita akan mengenal program linear. Jadi apa itu program linear? Kemudian apa saja yang ada di dalam program linear? Dan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan program linear? Akan tetapi sebelum itu kita harus tahu materi prasyarat yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah menggambar grafik garis lurus. Uh, Maksudnya, di sini kita harus dapat menggambar grafik suatu garis jika diketahui persamaannya. Kemudian, kita juga harus bisa menentukan titik potong dua garis lurus. Titik potong ini kita bisa tentukan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Terus, selanjutnya yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan selesaian sistem pertidaksamaan linear. nanti pada umumnya. Eh, Selesaian sistem pertidak sama linear ini berupa suatu daerah Ya, seperti di slide ini program linear adalah strategi untuk menentukan nilai optimal dari kuantitas tertentu Jadi esensi dari program linear adalah suatu strategi Jadi bagaimana kita menentukan permasalahan untuk menentukan nilai optimal Nilai optimal ini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum Dari kuantitas tertentu Contoh dari permasalahan program linear ditunjukkan seperti berikut Minimumkan Z sama dengan 3X plus 2Y Yang ditujukan kepada X lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 x plus 2y kurang dari sama dengan 4, x min y kurang dari sama dengan 1. Nah, di permasalahan ini kita mendapatkan dua variabel yaitu variabel x dan y. Kemudian nilai z. Nilai z ini adalah nilai yang diminimumkan karena tadi program linear itu memuat nilai atau kuantitas yang di dioptimumkan. Nah, pada kasus ini kita minimumkan kuantitas z. Kualitas zat ini disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah selanjutnya yang berupa sistem pertidaksamaan linear ini disebut sebagai kendala kendala program linear. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya. Bentuk umum dari fungsi objektif dalam dua variabel adalah Z sama dengan AX plus BY Kemudian kendala Kendala dari suatu permasalahan program linear adalah Syarat-syarat yang membatasi domain dari fungsi objektif Dari contoh tadi kita sudah e, Mengenal bahwa salah satu kendalanya tadi Berupa suatu sistem pertidaksamaan linear Kemudian ini Langkah-langkah dalam menyelesaikan Permasalahan program linear Biasanya eh, Permasalahan program linear itu Berupa soal cerita Nah, jika Permasalahan program linear tersebut Dalam soal cerita, berarti langkah pertama adalah Memodelkan Soal atau informasi Yang diberikan ke dalam model Matematika, jadi kita harus Menemukan Mana X nya, mana Y nya Kalau kita membuat variabel x dan y. Kemudian, kita juga harus bisa mengenali kendala-kendalanya. Dan terakhir kita juga harus mengidentifikasi fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Setelah kita dapat setelah kita mendapatkan kendala, berarti kita harus menggambar menggambarkan masing-masing kendala itu ke dalam suatu bidang koordinat. Setelah kita menggambar maka selesaian dari kendala-kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear tersebut nanti berupa daerah. nah nanti di sini kita akan menggambar daerah daerah mana saja yang menjadi daerah selesaian. daerah selesaian ini bisa juga disebut sebagai daerah layak. dari daerah yang di, yang kita tentukan tadi yang kita peroleh kita tentukan titik-titik pojok Jadi pada daerah tersebut kita tentukan titik pojok Masing-masing titik pojok itu koordinatnya seperti apa Kita cari di langkah ini Setelah itu, setelah kita menemukan koordinat dari titik-titik pojok Kemudian kita substitusi titik-titik pojok ke dalam fungsi objektif Nah, nanti setelah substitusi ini kita akan menemukan nilai-nilai dari yang bersesuaian dengan titik-titik pojok Dari nilai-nilai yang ditemukan Berarti kita bisa membandingkan Mana yang paling optimum Jadi kalau nanti yang diminta maksimum Berarti kita tentukan yang paling maksimum Yang paling besar Maksud saya Kalau perintahnya untuk meminimumkan Berarti kita harus tentukan nilai yang paling kecil Nah cukup sekian Uh, kita men mengenal program linear kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya